Museum adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran Menyimpan benda-benda yang patut mendapat perhatian umum Seperti peninggalan sejarah seni Bisa juga untuk tempat menyimpan barang kuno Museum merupakan tempat yang paling pas untuk mempelajari sejarah bangsa dan perjuangan orang-orang terdahulu Karena menyimpan peninggalan-peninggalan dari masa lalu, banyak rumor yang menyebut museum-museum berikut ini dinilai menyimpan aura mistis atau angker. Berikut beberapa museum yang dianggap sebagian orang beraura mistis dan angker. Museum POS Indonesia di Bandung Bertempat di belakang gedung sate, Museum POS Indonesia memiliki berbagai macam koleksi Seperti perangko dari seluruh dunia, alat surat menyurat, sampai surat dari raja-raja pada masanya yang diklaim berusia ratusan tahun Namun bukan hal ini yang membuat seram Nilai mistis di museum ini terdapat pada patung-patung yang terletak di ruang bawah tanah. Ketika ditatap, seolah-olah patung-patung tersebut juga menatap balik kita. Dan juga ada cerita horor setempat yang mengatakan patung-patung ini bergerak pada malam hari. Apa kalian percaya? Museum Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Selama beberapa tahun setelah negara Indonesia merdeka Tepatnya pada tanggal 30 September 1965 Terjadi hal yang membuat kita mengibarkan bendera setengah tiang sampai saat ini pemberontakan pada 30 September oleh Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat G30 SPKI ini merenggut tujuh nyawa jenderal pahlawan revolusioner yang dikubur di lubang buaya Untuk mengingat kejadian memilukan tersebut, patung-patung replika dibangun di museum ini Banyak pengunjung yang mengaku merinding saat menyaksikan patung-patung serta lubang buaya itu Museum Bahari di Jakarta Museum Bahari menyimpan koleksi-koleksi perahu yang dulu jadi gudang penyimpanan rempah-rempah VOC serta sejarah pelayaran Indonesia Museum ini tergolong bangunan tua suasana di dalamnya pun agak lembab Menurut penduduk sekitar Sering terdengar suara-suara aneh dari luar museum ketika malam hari. Mulai dari suara tangisan, tawa, sampai suara langkah pasukan, tapi ini tidak menghalangi ramainya pengunjung yang datang sambil melihat lukisan laksamana menghayati. Museum Fatahila di Jakarta Masih di area kota tua, Museum Fatahila dulu merupakan kantor pemerintahan kolonial Belanda Selain itu, di sini merupakan tempat para petinggi Belanda menghukum mati leluhur kita Saat memasuki penjara bawah tanah yang beraroma lembab, kamu bisa melihat berbagai alat penyiksaan di sana. Konon, museum ini masih menyimpan banyak ruangan tersembunyi, yang sampai saat ini belum ditemukan. Museum Wayang di Jakarta. Berdampingan dengan Museum Fatahillah, Museum Wayang merupakan tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi wayang asli Nusantara dan mancanegara. Konon, tempat ini dulu merupakan makam Belanda, yang dibuktikan dengan adanya prasasti di dalamnya. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan berupa wayang yang bergerak sendiri. Museum Brawijaya, di Kota Malang Museum yang berada di kota Malang ini memiliki koleksi peninggalan benda-benda bersejarah. Salah satunya adalah gerbong mau. Dulu gerbong ini digunakan untuk mengangkut banyak orang tanpa terdapat ventilasi. Sehingga saat sampai di tempat tujuan, banyak yang kehilangan nyawa akibat kehabisan nafas. Museum Keprajuritan di Jakarta Dari luar, bangunan museum keprajuritan tampak kokoh yang terlihat seperti benteng yang dikelilingi El eh, Danau Museum ini terletak di kompleks Taman Mini Indonesia Indah Meskipun terlihat seram dan dianggap punya cerita mistis, museum tersebut selalu dirawat sedemikian rupa Agar tidak menghilangkan bukti sejarah di dalamnya Itulah tujuh museum yang dianggap masyarakat punya cerita mistis. Jika ada cerita dari kalian, tulis komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi.